Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> Robis Rohli Sodri. Wayas, Sodri Waalaikumsalam. <tuh> Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kita pada malam hari ini nah ini pertemuan khusus untuk membahas uh, kategori sport ya kategori olahraga di Baron Agensi selamat malam dan selamat sejahtera juga buat kawan-kawan yang hadir pada uh, hari ini sebenarnya ini zoom kita kita pesan buat 300 peserta ya nah ternyata sampai saat ini baru 35 orang yang hadir oke gak ada masalah kita lanjut aja kategori sport yang dikelola oleh Baron Agensi sampai saat ini sudah menerima 156 orang pendaftar. Namun sampai saat ini yang lolos baru 8 akun. Nah kemarin kita sudah meeting dengan tim Snack Video dan mereka menjelaskan tentang konten-konten seperti apa yang mereka inginkan. Jadi banyak akun-akun itu yang gagal karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh tim Snack Video. Nah, memang dari awal kita juga masih abu-abu tentang konten apa yang bisa dan tidak bisa. Nah, tapi sekarang sudah dijelaskan. Makanya, kita pada malam hari ini ingin menyampaikan ke teman-teman semua tentang konten-konten yang diinginkan tujuannya agar. Kawan-kawan yang mau mendaftar itu tidak salah lagi dalam membuat video perkenalan dan kawan-kawan yang gagal bisa mengulang cukup dengan membuat video screening. Nah, saat ini masih ada, masih ada sebentar ya, masih ada 92 akun yang sedang proses ya. Jadi kawan-kawan yang tidak ada namanya di daftar lolos dan tidak ada namanya di daftar gagal itu semuanya masih diproses. Jadi ada 92 akun yang diproses. Nah, sementara ada 56 akun yang gagal. Ya, ada 56 akun yang gagal. Tapi sebagian besar gagalnya bukan karena masalah video tetapi karena masalah administrasi misalnya ada yang mencantumkan status sebagai jurnalis nah ternyata sekarang kalau mencantumkan status sebagai jurnalis maka harus melampirkan kartu pers ini baru nih ya nah ternyata kalau mencantumkan statusnya sebagai jurnalis wajib melampirkan kartu pers makanya kemarin kita sudah minta ke kawan-kawan yang men, yang mencantumkan statusnya jurnalis melampirkan kartu pers. Nah, tapi kalau ada yang terlanjur menyebut dirinya jurnalis tapi sebenarnya dia bukan jurnalis, maka dia harus mengulang video screening ya. Karena pada saat kita menyebut e, kata jurnalis artinya kita harus bisa bertanggung jawab bahwa kita benar sebagai jurnalis. Nah, video-video yang gagal kemarin itu bukan dari sisi kualitas. Sebenarnya, kalau kualitas semuanya bagus, hanya karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim snack video, ya. Nah, ini saya share aja, ada beberapa poin-poin yang menjadi perhatian. Ini bisa terlihat di sana? Terlihat, terlihat. Bisa, okay. bisa, bisa. Sip. Nah, dari hasil meeting terakhir kita dengan tim Snack Video, ternyata cabang olahraga yang diinginkan oleh Snack Video itu ternyata cukup hanya fokus saja ke cabang sepak bola dan cabang bulu tangkis. ya. Ini dengan alasan hanya dua cabang ini yang penontonnya banyak. Itu untuk kebaikan teman-teman semua. Karena apa? Kalau membuat video konten di luar kedua cabang ini, itu berat untuk mendapatkan viral. Ya. Nah, jadi memang diarahkan cukup ke cabang sepak bola dan bulu tangkis saja. Nah, ini juga baru nih, karena di awal itu hampir semua cabang ada, kan? Ditawarkan sampai ke seat sport juga ada, bahkan olahraga panjat gunung juga ada gitu. Nah, ternyata sekarang yang diinginkan itu hanya fokus ke cabang sepak bola dan ke cabang bulu tangkis, ya. Nah, kemudian video perkenalan itu wajib pakai pakai narasi yang dibaca sendiri oleh calon talentnya. Nah, ini kemarin banyak yang gagal karena suaranya itu masih terlalu datar, ya. Ada juga yang gagal karena suaranya itu menggunakan Abang Google. Pakai suara Mbak Mbak Google sama Abang Google dia. Google. Nah itu tidak boleh karena apa? Karena tipe suaranya itu sangat mudah dikenali oleh uh, oleh uh, mesin pencari. Ya sangat gampang dikenali kalau menggunakan aplikasi Google Speech atau aplikasi-aplikasi dubbing yang otomatis. Jadi usahakan menggunakan suara sendiri. Nah. Suara sendiri itu karena kita mendaftar untuk kategori olahraga, maka usahakan yang semangat ya, masa mau olahraga letoy gitu kan? Karena kemarin masih banyak yang flat dan masih banyak yang membaca. Jadi yang diinginkan itu adalah menjelaskan, jangan membaca, bahkan kalau ada yang bisa. Yang diinginkan itu adalah komentar, mengomentari, atau reaction. Ya, itu yang diinginkan. Nah, kemudian nah ini juga kemarin banyak yang eh, gagalnya karena membuat konten news, jadi membuat konten berita olahraga. Nah, ini gagal karena. Untuk konten news atau sport news, itu sudah ada kontennya di kategori news, ya. Jadi, kawan-kawan yang di Aurora News banyak yang juga mengirim berita-berita olahraga. Jadi, di kategori spot tidak usah lagi mengirim video-video news, ya, karena. News itu sudah ada kategorinya sendiri. Oke, jadi jangan jangan menampilkan uh, video news ya di video perkenalan. Nah, news itu yang berbentuk berita. Jadi kemarin itu yang banyak uh, gagal itu karena mengambil video berita olahraga dari sosmed, kemudian berita yang sama ditampilkan di video perkenalan itu tidak boleh. Karena itu hanya mengulang, ya, karena misalkan sudah ada di sosmed ngapain lagi diberitakan di depan di di kita gitu, hanya ngulang. Nah, yang disarankan itu adalah video-video yang berbentuk tips atau trivia. Trivia itu, misalnya, apa? Misalnya, lima klub paling kaya di dunia gitu, misalnya, atau tiga pemain bola Muslim terhebat sepanjang masa, gitu-gitu, trivia itu. Atau misalnya, lima kiper timnas asal Medan, itu trivia itu. Atau, lima pemain naturalisasi dari Amerika Latin, gitu-gitu, nah, itu namanya trivia. Atau sejarah, sejarah misalnya eh, pemain, pemain mana saja yang pernah merup, pemain mana saja yang pernah merumput di Indonesia misalnya ada misalnya eh, si si siapa pemain dari Argentina misalnya ada lagi siapa yang dari Kamerun eh, misalnya ada Roger Nila ada eh, yang dari Argentina lupa saya namanya ya yang kampus ah ya Kampos pernah main di Harimau Tapanuli, pernah main di mana gitu-gitu. Nah itu sejarah atau rekor misalnya rekor uh, pemain ini rekor juara Liga Champions di klub berbeda gitu. Siapa tuh yang dari Belanda Sidov ya apa? Dan dari Belanda itu. Lenzidov misalnya atau misalnya uh, Taufik Hidayat itu punya rekor apa? Misalnya, seperti itu. Nah, itu rekor. Atau info-info di luar pertandingan. Info-info di luar pertandingan itu bisa tentang profil pemain, bisa tentang uh, WAX. Ya, kalau di Liga Inggris tuh WAX. Wife and girls. Itu uh, istri atau pacar dari pemain bola. Itu bisa. Tapi jangan ngambil yang seksi-seksi. Biasanya kalau ngambil dari sosmed, biasanya yang seksi-seksi biasanya. Karena pacar-pacar mereka itu kan model. Atau misalnya apa? Atau info kegiatan supporter. Nah, ini juga sangat disarankan oleh Snack Video. Yakni info kegiatan supporter. Misalnya, supporter persebaya, bonek. Nah, ini supporter apa? Persija, Jackmania. Ini supporter suporter eh, apa ini gitu misalnya atau atau bisa juga misalnya kemana saja klub-klub eh, eh, jagoan perserikatan dulu misalnya PSMS ke sekarang kemana PSP Padang sekarang kemana eh apalagi ya yang dari Palembang apa dulu Nah itu bisa juga jadi konten jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah mengulang konten yang sudah ada di sosmed kemudian dijadikan jadi konten kita itu yang tidak boleh nah tapi jadikanlah visualnya itu sebagai vti vti itu kalau di kalau di orang tv sebagai eh, sebagai video apa sebagai video untuk jadi misalnya gini jadi misalnya kita memberitakan tentang eh, barcelona nah kita ambillah video-video pertandingan Barcelona itu bisa ya, tapi bukan menjelaskan tentang Barcelona menang begitu, tapi tentang yang tadi yang di luar news tadi gitu ya. Memang sangat tipis ini nanti membedakan apakah ini news, apakah ini apa. Jadi kalau saya sederhanakan lebih ke features kawan-kawan yang lebih diutamakan itu jangan news hard news hard news itu misalnya. Pemain mana, transfer ke mana, itu hard news itu. Atau eh, Timnas U16 kalah lawan Singapura nanti. Ini prediksi ya. Kalah lawan Singapura nanti. ya nah, itu, itu hard news. Nah, jangan yang hard news, tapi yang features. utamakan kenapa? Karena kita ini kategori sport, bukan kategori news sport. Karena di news itu ada sub kategorinya kategori news sport ya. Nah, kita bukan kategori itu, kita adalah kategori sport murni. Ya, ini kategori baru. Kategori baru ini kategori sport murni. Nah, kemarin itu juga ada beberapa yang mengirim video perkenalan itu olahraga-olahraga mortal ya, apa? olahraga combat olahraga-olahraga diri Misalnya kemarin ada yang mengirim muatai, ada yang mengirim karate, dan sebagainya. Ternyata itu tidak disarankan. Bukan kategori yang diinginkan oleh snack Karena mereka ingin menyelamatkan kita sebenarnya. Karena kalau nanti lolos, tidak akan viral. Karena tidak ada penontonnya. Kecuali mendaftar itu hanya untuk menjadi uh, apa namanya ya sebagai hiburan aja sebagai ya yang penting yang penting CR gitu misalnya atau apa ya yang penting tersampaikan pesan apa gitu nggak bisa kemarin juga ada yang mau mencoba golov misalnya nah ternyata itu tidak disarankan bukan karena tidak bukan karena tidak eh, bagus tapi Peminatnya sangat sedikit di Indonesia, jadi kalaupun misalnya dia lolos dan membuat konten-konten tentang olahraga yang seperti itu, tidak akan ada penontonnya. Gitu, jadi kasihan nanti capek-capek konten, nggak viral gitu kan, sementara kan sekarang gaji itu kan berdasarkan video viral gitu ya, dan basic fee. Nah. Uh, Video dari sosmed itu diharapkan hanya dijadikan sebagai VTI. VTI itu visual pendukung, ya. VTI itu visual pendukung. Jadi misalnya kalau kita mau uh, membahas tentang Cristiano Ronaldo, nah ambillah VTI-nya -VT dari dari Instagramnya Cristiano Ronaldo, dari akun uh, Instagramnya Manchester United misalnya ambil, gabung-gabung-gabung. Bikin profil Cristiano Ronaldo yang ditolak beberapa klub, gitu ya, meskipun kemudian dia membantah, atau misalnya, eh, mengapa Ronaldo buru-buru pulang waktu lawan Sevilla, gitu. Ada apa, Saboken, atau apa gitu kan, atau apa? Nah, yang gitu-gitu, yang di luar, yang di luar, hard news, jadi bukan. Bukan hasil pertandingan Manchester United lawan sekilanya yang diberitakan, tapi yang di luar pertandingan. Nah, eh, yang paling diinginkan oleh oleh eh, oleh snake itu adalah proses editnya. Jadi ada ada proses editing di video itu. Jadi bukan hanya Ngambil dari sosmed, kemudian dibacain, bukan seperti itu yang diinginkan. Tapi diedit lagi, dibikin misalnya seperti apa slide. Kalau misalnya gabungan foto-foto, dibikin slide, dibikin apa gitu yang diinginkan. Jadi, Anda terlihat kreativitas dari konten uh, kreatornya, ya. Anda terlihat kreasi tangan sendiri dari konten kreatornya itu yang diminta oleh snack Video. Nah, isi yang benarnya adalah membuat konten yang komentar. Komentar itu sebenarnya yang paling gampang. Misalnya nanti malam kan ada pertandingan Indonesia lawan Singapura. Nah, biasanya video-video sudah ada itu nanti di akun PSSI. Nanti itu ambil aja, tapi nanti. Isinya itu adalah bagaimana komentar kalian tentang strategi yang diterapkan oleh Bima Sakti atau misalnya bagaimana penampilan dari kipernya karena pelatih kiper Timnas U6 sini kan si uh, si, si, si, si, si yang itu. Itu, Siapa yang mutak itu dulu kiper PSMS nah, itu nah, dia. Argus nah Markus Morrison, maklar kasus. Tapi, nah tapi yang begitu yang ini ada beberapa itu, contoh. Tidak masuk keras. Oh, ribut. Bung. nah ini adalah beberapa video contoh yang direkomendasikan oleh Snack Video. ya, ini adalah. Uh, beberapa akun kan yang rekomendasikan direkomendasikan oleh. <Garuh> Jangan satu menjadi lebih empat Jadi Wiwit 2, Nana 2 gitu kan Dekati, Dekati. Tuh. Tuh -tuh empat. So, Ini bisa kawan-kawan akun-akun -kawan ya. yang seperti Ragi ini. Jam, siap, jam 9. Dikit lagi habis Ibu, Ibu WAI. Tutup dulu. Uh, ya sesuaikan. Nah, video-video seperti ini diinginkan, nah, ya. Nah, contohnya nanti ini sebenarnya sudah saya kirim nih. Makanya, pada Selasa, dua puluh empat Mei lalu, kenapa Ozil datang ke Indonesia? selama berada di Jakarta, Ozil akan melakukan pemberantasan pidana. Berarti, koi berarti, ini public contest Indonesia yang ada di Cikufa. Tangerang, Banten. Selain itu, maksud maksud gitu -gitu kalau... gitulah ya. Ya, pokoknya yang <tuk> yang nah, itu yang <tuk> besar di Bursa Transfer satu Liga 1 2, 3, <tuk> ini <4. tuk> Masa, Itu contoh-contohnya. Oh kau mangga. Dia lagi ke warung nengka. Denny itu si rakaboy itu di dulu bang. Basic. Si kok bagi dulu nih dia nih Udah udah mati ya. Maaf, Pak, belum, belum belum belum. Udah juga. udah. Udah ya. Nah ini misalnya yang gini-gini ya. Ini dia pemain di YouTube nih biasanya nih, Tomi Deski nih. Kayak nah, gitu-gitu Nanti ada linknya bisa saya kirim ke grup ya, link kira-kira seperti apa lah nih, nah, yang gini -ini nih. Nah, sering sekali kombinasi segitiga terjadi, teman-teman. Contoh nah. pada grafis ini, Ferrati kemudian mencari Messi. Posisi Messi, Neymar, Mbappe itu rapat, teman-teman. Sedangkan sisi winger akan diisi oleh Bernat dan Kehrer di sisi lebar lapangan dan ya dari segi tiga kombinasi yang mereka mainkan Messi, Neymar, Mbappe pada pertandingan kali ini yahut banget andingan ditutupi oleh kabut asap api aturan dari liga enggak begitu jelas. Kalau kita berkaca dari Liga Inggris, Liga Spanyol teman-teman, khususnya di Indonesia, Liga 1 teman-teman itu at all ya, udah clear tidak boleh memasang player ataupun petasan Liga lawan satu, Mbappe, Neymar, Weinaldo tapi tidak bisa menciptakan peluang dari Situasi seperti ini, sungguh sangat... Nah, seperti itu ya yang diminta sebenarnya ya. Tadi dia bilang tidak boleh memasang peler ya. Atau ini misalnya nih. Plus, itu kata Cintiong ya. Ini ada Pak yang mengatakan e, Bapak akan maju nih Pak, ke jalur politik. Itu bagaimana Bapak menanggapnya Pak? Masa depan PSSI nantinya bagaimana Pak? setelah kita akan lakukan itu apa namanya yang di harang oleh netizen ya, ya ke Kopastus kah, atau ke ya. marinir kah, ke Kopastus jadi ada out atau stay ya kita lihat nanti yang jelas ya tidak mungkin out sekarang kalau stay pasti karena ya kan situasikan baru-baru membaik dari mana duit-duit netizen kumpulan duit bareng-bareng kita bikinkan dong Kak, berarti kalau urunan kami boleh Pak ya karena kemarin sindyong tidak target di ya gitu nah ini uh, saya baca pertanyaan ya banyak yang udah ngirim pertanyaan saya baca pertanyaan dulu bisa nggak kalau kontennya itu berupa fakta menarik? Ya itu justru itu yang diminta, ya fakta menarik seputar olahraga, ya. Apakah highlight big, big match, highlights, highlights, highlights boleh? Tapi jangan terlalu news, ya. Jangan terlalu news, ya. Yang yang uh, yang belum ada di berita-berita kalau bisa, ya. Atau yang kita rangkum sendiri, misalnya kita kita ambil dari data statistik. Opta misalnya, atau dari mana gitu. Jangan mengkopi ulang berita yang sudah ada, highlight yang sudah ada, gitu. Jangan nggak boleh. Nah, kemudian pengumuman selanjutnya, kapan? Nah, pengumuman itu eh, menunggu ya. Kita tidak bisa memastikan, bisa sehari, bisa dua minggu. Itu tergantung dari penilaian dari Snack Video, karena antri eh, semua agensi dinilai. Kadang-kadang ada yang daftar pagi, siang udah pengumuman. Kadang-kadang ada yang sampai sebulan belum pengumuman, karena ada uh, yang salah-salah masih gitu. Misalnya, karena banyak banyak yang salah, yang akun Instagram-nya dikunci lah, yang screenshot-nya tidak benar lah, yang link, -link YouTube-nya yang dikirim nggak, nggak betul lah. Itu kalau MotoGP boleh nggak? MotoGP itu tidak disarankan karena yang disarankan itu cukup ke sepak bola dan bulu tangkis dulu. Takutnya enggak ada penontonnya, kasihan nanti kawan yang bikin kawan yang bikin konten MotoGP, takutnya enggak ada penontonnya, ya. Boleh tidak kita menggunakan kumpulan foto? Bisa, tapi kalau di kalau di video perkenalan sebaiknya jangan pakai foto dulu, ya. Kalau di video perkenalan sebaiknya jangan pakai foto dulu, ya. Usahakan pakai video. Kalaupun pakai foto, usahakan satu foto hanya tiga detik, jangan terlalu lama. Karena kalau lama nanti dianggap itu adalah foto. Karena apa? Karena kita kan namanya snack video, bukan snack foto, ya. Jadi kalau kalau pakai foto, maksimal cuma tiga detik, udah ganti foto. Dan se semua transisi antar foto, bikin transisinya agar visualnya bergerak. Jadi jangan cuma taktuk-taktuk, itu ketukat foto ke foto, itu nanti akan terdeteksi sebagai still foto. Kalau still foto biasanya akan ditolak oleh sistem. ya. Uh, boleh nggak kita menggunakan kumpulan foto? Menurut info dari subagensi, video harus potret. Namun yang lolos ada yang menggunakan satu-satu. Emang ada? biasanya nggak lolos itu kalau rasio satu-satu mungkin video videonya itu satu-satu tapi formatnya sembilan enam memang memang harus sembilan enam nggak boleh nggak boleh yang potret biasanya kalau yang potret itu tidak dibayar eh, yang yang rasio satu-satu itu tidak dibayar kalaupun kalaupun lolos itu tidak akan dibayar ya jadi capek aja jadi mungkin yang yang terlihat itu mungkin videonya peta tapi ada ruang kosong atas bawah, nah itu masih dianggap potret, ya. Jadi kalaupun misalnya videonya peta, tapi pada saat edit hasil akhirnya ke potret, jadi nanti akan ada ruang kosong atas bawah, isi dengan narasi. Atau biasanya kalaupun visualnya peta, masukkan ke sistem edit, taruh dia di atas, nanti bawahnya bikin untuk narasi itu bisa. Yang penting outputnya harus, 9, uh, kalau news kan diberitahu sumber video, naskah di spot sumber aja. Hari-hari tanggal pada hari post. nggak nggak berlaku, sumber aja di, di news pun tanggal itu nggak udah nggak berlaku. Di news itu dulu tanggal itu disarankan karena waktu itu video di snack itu belum ada tanggalnya, sekarang kan sudah ada tanggalnya. Jadi tanggal di news nggak diperbolehkan lagi itu kan sudah dua bulan lalu itu kita umumkan itu ya nggak perlu menulis tanggal lagi karena eh, tanggal kan sudah ada akun yang lolos adalah akun baru apakah memang harus akun baru atau akun lama boleh maksudnya gimana nih ya akun yang lolos adalah akun baru apakah memang harus akun baru atau akun lama boleh bebas aja pak yang penting belum pernah daftar ke agensi mau akun baru mau akun lama bebas ya karena banyak followers pun sekarang sudah sudah tidak ada pengaruh ya mau banyak followers mau sedikit sekarang tidak ada pengaruh lagi sekarang yang menentukan itu nanti di 3 bulan pertama 50 dolar basic fee-nya di bulan keempat dan seterusnya itu basic fee-nya itu berdasarkan jumlah viral di bulan sebelumnya ya ada peraturan baru jadi mau akun lama mau akun baru boleh asal belum pernah didaftarkan ke agensi lain. Kalau sudah pernah didaftarkan ke agensi lain biasanya nunggu 30 hari dulu di sana udah keluar 30 hari baru boleh daftar. Ya maksudnya medsos itu seperti repost tayangannya siapa yang bocor itu nggak usah dijawab lah ya. Highlights dan preview. Uh, kalau kita mempreview berdasarkan analisa kita sendiri boleh, tapi kalau preview ngebacain preview yang dari media online hanya pakai visual dari sosmed itu tidak boleh, karena itu news. Pernah penik supporter justru sangat disarankan, ya sangat disarankan. Uh, Alat -alat olahraga sangat disarankan, tapi hanya yang terkait dengan sepak bola dan bulu tangkis, ya, hanya itu yang disarankan. Sepak bola dan bulu tangkis. Mayor orang nyimak, kita kita minyak. Iya, masih dibuka pendaftaran. Silakan hubungi sub agensi. Pendaftaran masih dibuka. Di stop dulu, itu di stop sampai ada penjelasan ini. Maksudnya, sampai ada meeting ini di stop dulu, sampai ada meeting ini. Kan, itu kemarin kan kita umumkan, kan di stop sampai meeting dulu gitu. Jangan terlanjur kirim, dengerin meeting dulu, baru daftar lagi gitu kemarin, bukan di stop pendaftaran. Oh iya, kemarin itu. Followers itu menentukan basic fee. Nah, ternyata kan ada perubahan aturan mulai 1 Agustus. Jadi followers tidak menentukan lagi ya. Nanti viral nanti yang akan menentukan. Tidak tidak akan dinilai karena hanya dari deskripsi. akun yang ngerti saya nih. dinilai hanya karena di video screening yang dikirim akan nilai tapi ternyata dari deskripsi akun yang gagal kemarin ada juga ikut dinilai postingan yang lain. nggak ngerti saya. Kalau video asli pas nonton pertandingan apakah boleh? Justru sangat boleh. Justru video asli itu yang paling tinggi kualitasnya, yang paling yang paling diprioritaskan di Snack itu di kategori manapun video asli itu yang paling tinggi. Nah kalau bisa video asli pas nonton bikin apa aja kegiatan supporter lagu lagu supporter lagu supporter Persija apa aja nih lagi nah, nih itu bisa jadi konten penyakit kuliner Maguire itu iya yang gitu-gitu tapi jangan mengambil yang dari uh, berita yang udah ada tentang Maguire di sosmed kita bikin lagi di kita itu nggak boleh yang itu yang namanya repost Bagaimana kalau satu video berasal dari dua atau tiga? Boleh justru itu yang di, justru itu yang diminta. Artinya kita ada ada eh, campur tangan campur tangan kita di video itu eh, itu yang di, yang disarankan ya justru itu yang diperbolehkan dari banyak video yang kita gabung berdasarkan kreasi kita bukan ngambil yang sudah diedit oleh TV. Misalnya kemarin banyak yang posting. Eh, berita olahraga dari Sport 7 diambil susunannya sama persis tapi dia dubbing ulang dengan suaranya dia. Nah, itu yang nggak hmm. boleh. Karena kan itu kreasinya editor Sport 7 kan bukan bukan kreasinya konten kreator pemilih akun. Nah, justru yang diper, justru itu yang diperbolehkan ambil ambil gabung-gabung-gabung gabung. Nanti penulisan sumber video bisa aja misalnya ngambilnya misalnya dari akun Barcelona, UEFA dan Real Madrid, nah bikin aja. Video titik dua, Real Madrid, Barcelona, UEFA, gitu bikin. Atau kalau mau rajin, di setiap videonya muncul, kalau video Barcelona muncul, bikin Super Barcelona. Muncul lagi video Real Madrid, bikin video Real Madrid, gitu bisa. Untuk Wax, batasan kategori seksi seperti apa? Seksi itu eh, yang yang tidak pakai baju. Ketelanjangan biasanya dikena, nanti pelanggaran ketelanjangan. Nah, ketelanjangan di, di snack itu juga untuk laki-laki. Jadi Artinya misalnya kita banyak kita itu kita yang buka-buka baju, itu janganlah ya. Nah, makanya uh, sep, uh, cari visual yang aman lah ya. Yang belahan. Kalau di Kalau di kode etik jurnalistik kan belahan. Belahan dada, belahan hati, belahan apa gitu kan nah yang penting belahan kan kalau di korea tapi kalau di snack itu lebih lebih ketat dia untuk visual uh, seksi yang pakai bikini yang apa itu udah dianggap seksi jadi hati-hati ya uh, list akun gagal atau masih ngantri lihat ada ada listnya itu di share di grup data pendaftaran gitu di di Pengumuman kelolosan, coba cek di grup pengumuman kelolosan itu atau di bawah list pendaftaran. Jadi, kalau di situ masih putih, itu berarti masih proses. Kalau merah, itu sudah gagal. Kalau hijau, itu sudah lolos. Kalau kuning, berarti daftar ulang. Coba buka grup WA, ya. Coba cek lagi. Nah, kalau akun, pakai nama news itu juga kemarin jadi masalah. Banyak akun yang pakai nama news itu gagal karena ada kata-kata news jadi kalau bisa ganti aja namanya jangan ada newsnya di belakang sport aja bikin di belakang ya mending sport aja dibikin di belakang jangan news ya kalau daftar di dua agensi tidak boleh karena satu KTP satu akun ya tidak boleh apalagi satu akun didaftarkan di dua agensi makin tidak boleh karena akan karena nomor uidnya itu sama jadi mau dikelabui bagaimanapun nomor kuit akun itu tidak tidak bisa diganti nama akun bisa diganti tapi nomor kuit nggak bisa diganti jadi kalau satu akun didaftarkan ke dua agensi pasti nggak bisa masuk pas pendaftaran ya sekarang ada suara nggak ada ada ya kok nggak ada suara soalnya di sini nggak ada ada berarti private highlight boleh ada Ya betul Zaki. Preview selama diolah sendiri boleh. Kalau bisa visualnya itu di edit sendiri yang uh, kayak highlight kayak apa gitu yang bagus lah ya. Apakah pertandingan sepak bola bulu antar kampung bisa bisa jadi konten? Uh, caranya supaya menarik ya bikin dari situ misalnya laporan langsung misalnya uh, atau misalnya apa atau misalnya uh, Pemenangnya, atau apa, atau hadiahnya apa, sumpah, atau hadiahnya kambing, atau hadiahnya beras, ya kan? Bikin aja, nggak apa-apa. Itu kalau belum pengumuman lulus atau tidak, belum wajib kirim video. Belum yang wajib mengirim video screening, ulang hanya yang gagal. Ya, kalau yang belum pengumuman, tunggu menunggu aja. Apakah batasan waktu videonya, minimal atau maksimalnya berapa detik? Satu menit ya satu menit. Eh, Icarankan jangan jangan panjang-panjang. Cukup 30 puluh sampai empat detik saja. Gak usah panjang-panjang. Karena eh, durasi orang menonton itu akan berpengaruh ke traffic akun. Misalnya kita hmm. posting video satu menit, yang nonton cuma sampai menit detik ke 30, berarti video kita hanya terpakai 50%. puluh nah dibandingkan misalnya kita posting video 35 detik tapi ditonton orang 30 detik nah berarti kan 90 persen video ditontonnya itu trafiknya bagus nah jadi usahakan video itu cukup 30 sampai 45 detik saja ya basic fee yang viral basic fee untuk yang viral basic fee dengan viral beda ya basic fee dengan viral beda ya jadi Basic fee itu di tiga bulan pertama itu flat ya kayak kalau kalian KPR untuk tiga bulan pertama flat 50 puluh dolar tidak ada syarat-syarat. Begitu masuk di bulan keempat basic fee-nya berdasarkan jumlah viral di bulan sebelumnya. Misalnya basic fee bulan Agustus ini akan ditentukan Jumlah viral di bulan Juli, minimal 3 viral. Tapi nantilah itu, terus saja baru 8 orang. Jadi Bixity itu nanti di bulan keempat baru berubah. Di bulan pertama sampai bulan ketiga itu flat 50 dolar. Jadi nggak usah dipikirkan ya. Bixity, ya yeah, per 1 Agustus ini. Tapi kan Anda-Anda Anda kan belum tiga bulan, jadi nggak, nggak usah nggak usah khawatir tiga bulan pertama itu semuanya flat 50 dolar mau ada yang viral mau tidak ya. Oh, ya aturan itu baru berlaku untuk akun yang bulan keempat dan seterusnya ya kemudian bulu tangkis antar kampung boleh boleh boleh asal uh, ada yang unik di situ ya, ya kalau ya. followers eksternalnya kayak tiktok cuman 80. itu tidak ini pak kita kan kategori spesial jadi follower TikTok sosmed itu tidak menentukan. Hmm, satu follower ya. pun itu 50 dolar, Pak. Karena kita hmm, bukan ini. kategori umum. Itu, kita kategori khusus ya. Khusus kita kategori, follower. kita kategori spesial tidak ditentukan oleh followers. Hmm. Itulah. Hmm, itulah nilai, -nilai ya. lebih dari kategori sport ini sama dengan Yang seperti Ini seperti ini. Ya, tidak. Berbeda jumlah oh, follower jadi mau tapi hmm. kalau kalau yang orang ini ya, nggak kalau followers-nya di atas seratus ribu itu naik bayar, bayar nah. per orang nonton menonton video satu orang berapa? Bukan satu dolar pak, lima puluh dolar. Bukan bukan follower yo. Ya. Jadi S jadi jadi dia mesti di empat ribu ke atas. Order bawahan. Iya. Salah itu pak bukan? Salah itu. Jadi begini. Basic fee lima dolar, mau ada follower mau tidak? Ah itu saya dengar. Ah, Oke, okay. nah, ya. lima, tiga tidak. bulan itu 50 puluh dolar tanpa syarat. Tanpa syarat, lima dolar. Berapa 50 puluh dolar? Kalikan aja dolar berapa. Nah, di bulan keempat, di bulan keempat, basic fee berdasarkan jumlah viral di bulan sebelumnya. Minimal harus ada tiga video viral yang di atas 10 k. Ya, itu nanti kita adakan sesi khusus nanti untuk menjelaskan itu kita adakan sesi khusus karena itu belum terlalu penting karena kan belum ada yang tiga bulan kan masih bulan pertama yang 8 yang lolos itu nanti kita bikin sesi sendiri untuk membahas itu ya Nah yang dinilai hanya link video screening yang dikirim Pak <tuh> ya hanya video screening video screening itu pengganti wawancara ya sebenarnya dulu wawancara itu wawancara video call nah cuman karena makin banyak yang mendaftar akhirnya diganti dengan merekam sendiri wacara itu, nah makanya dibuatlah sistemnya video screening gitu ya postingan yang lain tidak berpengaruh hanya video screening saja makanya maksimalkan di video screening karena memang cuman itu yang menentukan lolos atau tidak ya berikutnya seandainya kita ketemu video menarik dari sosmed lalu kita remake Ya, remake itu intinya di remake Ya diedit, jangan jangan cuma dipotong posting tempat kita kasih narasi singkat, jangan dirimik. Ya itu maksudnya di ya, maksudnya dirimik. Ya, idenya boleh sama, tapi jangan, jangan copy paste, jangan 100%. Ya, ada juga campur tangan kita di situ maunya. Ya, kalau belum ada di lolos dan belum ada di gagal berarti masih proses. Uh, terus bikin video ulang atau kalau gagal lagi apa bisa? Kalau gagal lagi terulang lagi boleh. Jadi kalau kalau gagal mau tiga kali mau empat kali bikin lagi video screening ulang, ya. Biasa itu di kategori news pun ada yang sampai enam kali bikin video screening ulang nggak masalah itu. Ya. Kalau sudah terlanjur dapat apakah boleh ganti nama akun? Akun saya ada kata berita. Intinya kalau, sampai keterima gitu pak. Ya, sampai terima datang ulang. Nah, cuman nanti sebaiknya kalau membuat video screening ulang, sebaiknya sebelum diposting tanya dulu ke sub agensi apakah sudah bisa nih diposting atau belum gitu. Jangan sampai terlanjur posting, tapi nggak lolos ya. Nanti uh, kalau sub agensi ya. bilang sudah oke, okay, baru nanti di ini ya. Uh, akun. nama akun tuh silahkan diganti, jadi nama akun itu tergantung akun Anda kan ada batasan berapa kali ganti nama akun kalau selagi masih bisa ganti aja nggak masalah karena yang dicatat oleh seneng itu bukan nama akun yang dicatat oleh seneng itu nomor uid ya nomor uid kalian juga catat so, nomor uit. kalian so, di, uh, di catatan masing-masing nomor uid itu nomor uid itu ada di daftar kelolosan. coba cek di situ nomor uid kalian catat simpan karena nanti setiap kali ada setiap kali ada perlu oleh snack video biasanya yang diminta nomor uid bukan nama akun ya walaupun belum lolos sudah ganti nama nggak papa nggak apa ah nggak apa, gak apa, -apa. Nah, apa, -apa. Tetap, tetap akan terdeteksi kok di, di sistemnya agensi di nama. karena di agensi juga yang di yang data itu nomor uid ya karena, karena nama akun itu banyak yang mirip-mirip ada yang cuman beda titik kadang menggaris bawah gitu makanya Uh, yang di data kita itu nomor UIT ya Oke okay. ganti aja namanya enggak masalah itu ganti aja namanya selagi masih bisa diganti diganti aja yang ricu itu jangan di news nggak nggak bakal tayang itu karena kita kan ke kategori support bukan kategori tinju ya saya ikut grup family dari Snack Video apakah berpengaruh. Nah, itu saya nggak tahu. Kalau sudah masuk grup family apakah boleh, saya nggak tahu. Coba tanya ke ke, ke leadernya. Nah, ya. Karena karena kita beda sistem. Agensi beda sistem dengan grup family. Setahu saya grup family itu tidak boleh daftar agensi. Tapi nggak tahu ya. Coba tanya ke leadernya. Iya, kalau sudah diterima nah kalau sudah diterima, itu kan Anda mendapatkan basic fee, 50 dolar. Nah, 50 dolar itu tidak otomatis diterima. 50 dolar itu diterima jika minimal memiliki 15 hari aktif selama satu bulan. Hari aktif itu adalah hari di mana akun itu memposting video dan lolos. Misalnya, hari Selasa dia posting satu video dan lolos, nah berarti dia dapat satu, satu hari aktif. hari selasa dia posting lima video dan lolos empat gagal satu. nah yang penting ada yang lolos, dia sudah mengumpulkan satu hari aktif. kalau dia posting satu tapi gagal berarti tidak mendapat hari aktif. nah itu dia, makanya disarankan posting lebih dari satu. nah kalau aktif d nya sudah 15 atau lebih nah dia berhak mendapatkan 50 dolar gitu. Jadi 50, 50 dolar itu tidak otomatis diterima, ada syaratnya lagi, minimal 15 hari aktif ya. Konten-konten lucu seperti olahraga, sebaiknya jangan karena konten-konten lucu itu ada kategori sendiri, kategori funny. Kategori funny ada sendiri, kita kategori sport. Tapi kalau bisa kita mengaitkannya dengan olahraga, boleh ya. Misalnya, momen-momen lucu di Liga Inggris atau, misalnya, eh, blunder, momen-momen blunder di Liga Inggris yang gitu-gitu boleh lah. Tapi, kalau kalau lucu-lucu yang nggak tahu siapa itu, jangan lah. yang nggak tahu siapa orangnya di video itu. Itu jangan nama akun yang nggak ada newsnya. Biasanya yang gagal itu karena dianggap news itu kan ada kategori sendiri. Kalau sudah gagal dua kali nggak bisa daftar. Uh, coba tanyakan lagi ke sub agensinya. Nah yang tragedi-tragedi itu sebenarnya jangan ya karena snack ini makanan ringan artinya snack makanan ringan itu yang renyah-renyah, yang menghibur, yang bikin orang senyum, yang bikin orang senang, yang memotivasi orang gitu. Jangan yang bikin orang sedih tragedi-tragedi. Karena kan di uh, daftar video yang boleh dan tidak boleh itu kan ada uh, yang membuat orang tidak nyaman, nah itu nggak boleh. Lolos, lolos bisa lolos, tapi peluang tidak lolosnya lebih besar, ya. Sampai kapan menunggu sampai ada pengumuman berikutnya, ya. Nah sebaiknya di sebaiknya di Kalau sudah lolos, atau misalnya dubbing satu satu nggak yang penting jangan di rolgo goblok. Role goblok itu artinya kita ambil dari sosmed, udah roll aja tuh videonya, isi dengan musik. Nah itu nggak boleh, ya. Kalau di sport itu nggak boleh. Ganti akun, kalau ganti kalau ganti akun bukan daftar ulang namanya, daftar baru, ya. Kalau ganti akun daftar baru, bukan daftar ulang. Kalau kalau daftar ulang itu gagal nah. dan dia mendaftar lagi dengan akun yang sama itu daftar ulang. Kalau, gan, kalau ganti aku itu daftar baru. Iya, setelah lolos itu nanti akan ada content manager yang tugasnya itu memantau postingan kawan-kawan semua. Jadi tidak akan loss begitu saja. Di kategori news kita punya enam orang content manager yang memantau. Nanti di di Baron di Baron Sport juga, juga akan ada content manager. Jadi kawan-kawan jangan takut, nanti akan dipandu. Kita akan adakan pelatihan tiap bulan untuk menambah kualitas kawan-kawan eh, karena kan kita sama-sama nih di kategori sport ini kan kita sama-sama nanti akhir kita sama-sama belajar sama-sama sama-sama eh, mencari mencari topik-topik apa kira-kira yang bisa nanti kita akan adakan perhatian tiap bulan agar kualitas konten kawan-kawan itu meningkat ya Mas mau nanya, Mas sebentar yang menilai video ini dua mesin dan manusia ya. Yang mesin itu biasanya dia nanti memeriksa apakah telanjang, apakah ada rokok, apakah ada narkoba, apakah ada senjata tajam, gitu-gitu yang mesin. Nah, yang manusia itu nanti kualitasnya, apakah hoax, apakah berita nipu, apakah berita yang uh, tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu-gitu ya. Ya, Nanti akan dipandu kok, jangan jangan takut. Uh, di grup sub-agensi kalian bisa nanya. Kalian bisa nanya aja ke grup sub-agensi. Tidak. yang belum masuk ke gagal dan lolos berarti masih proses tidak perlu membuat video screening yang wajib membuat video screening itu hanya akun yang eh, hanya akun yang gagal ya hanya akun yang gagal yang wajib membuat video screening akun yang eh, statusnya masih belum lolos dan belum gagal itu menunggu ya menunggu Oke yang mau bertanya, silakan. Yang di 15 hari aktif tadi, Mas, ya? Ya. Nah, yang untuk mengetahui video itu diterima dengan gagalnya itu gimana? Ada. Nanti di akunnya itu ada pusat kreator namanya. Kalau eh, sudah lolos, nanti di akunnya itu ada pusat kreator. Nanti di pusat kreator itu ada ada eh, ada data eh, video gagal, video lolos, jumlah aktif D, apa itu ada di situ. ya. Ini coba saya... Ada nggak ya? Eh, contohnya. Oh ini nih. Di handphone aja. Mau pakai pusat kreator aku nggak, Bang? Nah, coba, coba, coba. Nggak bisa, nggak bisa, Bang. Nah ini, ini namanya pusat kreator. nih. Nah di akun itu nanti akan ada pusat nggak eh, kelihatan ya ah itu ada pusat kreator tuh nah pusat kreator tuh pusat kreator nah itu nanti kalau kita klik itu nanti isinya isinya begini nah tuh ada berapa data data ada jadi ada semua jangan takut ya ada semua uh, atau ini misalnya nih nah itu misalnya tuh Nah, itu ada tuh. Nah, hey, lumayan banyak tuh, nggak kelihatan banyak, ada nah, dia ada semua, ada di uh, namanya pusat kreator, kalau sudah lolos ada pusat kreator, kawan-kawan yang 8 orang yang sudah lolos itu uh, mereka juga sudah ada pusat kreatornya, ada nggak yang yang delapan orang itu di sini sudah ada pusat kreatornya kan? Gimana? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kawan-kawan bisa nanti konsultasi dengan itu ya dengan agensinya masing-masing. Sebentar ya. Kalau Saya... konten, kontennya harus di bidang sport semua ya mas ya? Enggak, misalnya di bidang-bidang lain nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Jadi di di snack video itu, kalau kita sudah gabung dengan agensi, kita itu wajib memposting sesuai dengan kategori apa yang kita ikuti. Jadi kalau kategorinya news, wajib posting news. Kalau kategorinya olahraga, wajib posting olahraga. Dan eh, hanya boleh memposting, video di luar kategori itu hanya boleh posting minimal 6 dalam sebulan. Nah, video yang di luar kategori itu misalnya video kita joget joget atau video menggunakan efek-efek yang ada di Snack atau video cewek kita ulang tahun atau video anak kita lagi ulang tahun atau video uh, lebaran nih apa gitu-gitu yang nggak ada pokoknya yang enggak ada kaitannya dengan olahraga dengan kategori kita itu hanya boleh 6 dalam sebulan. Nah, kalau lebih dari enam itu biasanya akan diberhentikan. Kontraknya akan diputus. Enggak lah. Lagi pula kalaupun sudah lolos, ngapain lagi posting yang lain-lain? Bikin aja akun baru kalau mau joget-joget itu. Akun yang udah lolos ini cukup buat uh, sesuai hmm. kategori aja. <laughs> untuk me untuk melampiaskan bakat joget, bikin akun baru aja akun joget-joget gitu. Ada lagi pertanyaan? Hai, jadi jadi apa? Pada, Paden ya. Halo, saya dari Manado, dari Manado. Anita, ya. itu kemarin ya, Anita. waktu kita waktu dita si pendaftaran itu kan ada pilihan uh, uh, olahraga yang mau dijadikan konten. Kita centangnya uh, apa tuh? Sepak bola baru uh, bulu tangkis baru uh, uh, olahraga ekstrim tiga, tiga itu. Jadi, kalau sekarang harus fokus ke kalau sekarang harus fokus ke sepak bola dan dan uh, bulu tangkis nggak apa apa yang aku centang yang terakhir itu yang tapi aku nggak nggak bikin kontennya nggak apa-apa. Nggak apa. apa, gak apa, -apa. Oh siap siap. Kan ada kategori gado-gado itu. Kategori oh siap konten. siap. Bisa. Itu juga baru sih. Dulu dulu kan banyak itu dikasih ternyata cuma dua makanya kita oh, bikin, siap, siap. kita bikin meeting itu mengumumkan itu. saya cuma dua sepak bola dan bulu tangkis aja. Oh siap siap. siap. Jadi tujuannya itu dari seneknya sih takutnya nanti kalau cabang lain nggak viral kasihan akunnya gitu. Oh siap, siap, Sekarang siap, siap, kan siap. yang yang dibayarkan sekarang viral dan kabar gembira ya kabar gembira buat kawan-kawan kategori sport. Mulai satu Agustus ini bonus video viral itu. Nah, tak ya. Kalau dulu, oh, bulan, bulan, Juli, bulan Juli kemarin, video viral itu hanya dibayar maksimal 15 video viral. Jadi kalau misalnya video viralnya ada 50, yang dibayar cuma 15 video. Nah, tapi mulai satu Agustus, itu, semua video viral dibayar Buter. itu untuk Iyi, memotivasi akun untuk mindsetnya itu adalah bagaimana cara membuat konten biar viral gitu karena dulu karena tidak ada karena cuma 15 syaratnya dulu banyak yang cuma mengharapkan basic fee nah makanya sekarang syarat basic fee itu wajib minimal tiga viral dan mulai Agustus ini berapapun viral akan dibayar gitu ya ini untuk videonya berapa mas? 10.000. nanti mulai 10.000. Jadi viralnya hmm. itu mulai 10.000. Dapat hmm. tiga nah. dolar. Nah, kita oh, aja lomba Jadi, bonus video viral ternyata, sure. <tik�? untuk kategori bisa, ini belum dengan kategori news. Masih juga kita. konsisten kita nih. Ya nggak konsisten kita memang. jadi gitu. Jadi bonus mau dicatat kawan-kawan ya, Bonus video viral kategori sport dua kali lipat dibanding kategori news. Jadi kalau di kategori news viral 10k mendapatkan 1,5 dolar, maka di kategori sport viral 10k akan menerima 3 dolar. Begitu seterusnya. Dua kali lipat dibanding news. Ya. Kenapa? Karena peluang viral di kategori sport ini lebih berat dibandingkan kategori news maka kategori sport ini bonus viralnya dua kali lipat dibanding kategori news gitu ya untuk memberi semangat juga itu buat kawan-kawan itu Nah makanya dari dari hari pertama kalau sudah lolos amankan dulu tiga video viral agar di bulan berikutnya dapat basic fee 50 dolar. gitu itu kalau sudah bulan, tapi kalau di 3 bulan pertama itu masih flat 50 dolar selama 3 bulan gitu, ya. Itu nanti akan kita jelaskan setelah ada kelolosan. Akan ada penjelasan sendiri tentang tentang gaji dan tentang uh, active day, ya. Bukan sekarang kita jelaskan, nanti kalau sudah ada kelolosan. Biasanya kalau sudah ada rombongan kelolosan, biasanya kan rombongan tuh 10 orang, 20 orang sekali lolos. Nanti biasanya di setiap kali ada gelombang kelolosan, kita akan adakan Zoom untuk penjelasan eh, syarat aktif day dan syarat bonus viral, ya. Itu nanti itu kalau udah hari yang lolos, ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan, update akun yang lolos dan gagal dan proses dong. Update-nya ada Pak itu link-nya, tinggal dibuka. Linknya itu online, itu enggak ada, Mas. Ada di grup di pengumuman, di pengumuman kelulusan kemarin kan ada tuh. Link, link ini, link uh, data, data akun link yang, yang pertama utama. kemarin. Hah, link pertama kemarin ya? Itu bisa dibuka lagi, bisa itu online itu, Pak. Oh uh, iya, ya. ya nggak nunggu diumumin aja lah yang lolos pasti lolos yang gagal pasti gagal pasti ya, satu, satu menit setelah ada pengumuman akhirnya akan mengumumkan kok itu jangan takut pokoknya nanti setiap ada yang lolos kan langsung ada itu notifikasi di akunnya biasanya biasanya langsung ada yang lapor itu langsung kita cek itu jangan takut satu menit setelah pengumuman itu sudah sudah kita umumkan itu selagi masih belum berarti belum ada pengumuman gitu ya selagi belum diumumkan berarti belum ada berapa hari satu sampai dua minggu biasanya karena ngantri ada 60 agensi kawan-kawan di sneak video itu ribuan yang mendaftar setiap hari bukan hanya kategori sport banyak kategori kategori joget-joget kategori komedi kategori film kategori pertanian kategori food kategori motivasi kategori banyak kategorinya, ada ribuan yang mendaftar jadi ngantri. Itu yang membuat lama itu ngantrinya. Itu ya, makanya begitu. Begitu dia, misalnya akun IG-nya terkunci gitu. Berarti dia ngulang dari awal itu gitu, atau misalnya link, link Twitter-nya nggak bisa dibuka gitu. Misalnya, nah dia gagal tuh. Nah, begitu link Twitter-nya kita kasih link baru, nah dia. Jadi dari awal lagi itu gitu jadi kawan-kawan yang kemarin revisi revisi link twitter revisi revisi eh, revisi akun instagramnya terkunci dan segala macam itu dari awal itu dari nol lagi kayak pertamina itu ya jadi harus nunggu dari hari pertama lagi gitu atau misalnya apalagi yang gagal kalau yang gagal pasti itu dari awal lagi yang yang gagal karena Administrasi pun dari awal lagi itu, ya. Kan banyak kemarin itu yang gagal administrasi, yang eh, yang linknya tidak bisa dibuka, yang screenshotnya salah, segala macam. Ya. Ini ada lagi. Oh ya, yang yang belum lolos belum dihitung. Yang belum lulus, belum dihitung. Kalau dihitung, nggak perlu masuk agensi orang gitu. Kan banyak juga konten kreator itu yang nggak masuk agensi. Nah itu semuanya mereka nggak dihitung. Nah itulah perbedaannya, perbedaannya kita dengan mereka gitu. Kan kan banyak itu kalau kita buka snack video kan banyak itu yang nanya. Saya banyak viral kok nggak dibayar katanya. Memang nggak dibayar itu kalau nggak masuk agensi. Jadi jadi akun-akun yang masuk agensi dan lolos itu adalah akun-akun premium. Jadi jangan jangan di jangan di eh, jangan disia-siakan kalau lolos gitu. Karena itu, itu akun premium, akun yang dibayar, akun yang pakai surat kontrak, ya. Jadi akun kita ini akun premium, akun yang dibayar kalau bahkan tidak ada viral pun dibayar basic fee. Basic fee itu gaji pokok bahasa Inggrisnya. Bahasa kampungnya itu gaji pokok. Nah, gaji pokok kita itu 50 dolar. 50 itu sekitar 650.000 ribu atau 700.000 ribu 50 dolar itu, nah itu gaji pokok mau ada viral mau tidak itu dapat kalau di tiga bulan pertama, nah di bulan berikutnya itu berdasarkan uh, minimal 3 viral dalam dalam dalam bulan sebelumnya kita masih dapat 50 dolar terus tiap bulan, nah kalau nggak ada viral yang nggak ada basic, nggak ada gaji pokok gitu, nah akun uh, Video-video kita dibayar berdasarkan bonus. Selain selain ada gaji pokok, ada juga bonus. Nah, di bonus ini justru yang harus dikejar. Bulan lalu di kategori news itu, bulan lalu itu masih ini ya masih sistem lama. Maksimal itu cuma 15 video terbanyak yang dibayar. Itu ada yang tembus 1.500, 1.200 dolar, 15 juta. Tinggal dikit lagi dapat. Honda Beat 1 nah uh, itu baru 15 video viral yang dibayar nah bandingkan dengan sistem yang baru ini yang dibayar berapapun video viral nah, nanti kita berharap kawan-kawan yang nanti yang lolos uh, langsung gas ya langsung gas biar biar ada yang viral karena viral ini Bukan nasib nasiban tapi dia teori peluang. Semakin banyak memposting semakin besar peluang viral gitu. Jadi jangan hanya posting satu sehari, tapi ngomel terus ada yang viral. Karena kalau cuma posting satu sehari nggak bakal ada yang viral. Baik nanti dua minggu kemudian viral satu gitu. Karena memang dia teori peluang. Ibarat orang mancing harus banyak pancingnya di dipasang gitu biar ada yang biar ada yang viral apalagi kategori sport kan bukan kategori news kalau kategori news itu ada konten-konten yang memang diviralkan gitu yang memang diminta oleh tim snack tiap hari kalau di news ada misalnya tiba-tiba ada penembakan brigadir joshua waktu itu nah tim snack minta nah konten-konten yang mengirim tentang berita itu akan diviralkan gitu kalau di news Makanya, news itu bonus viralnya juga setengah dari sport, karena peluang viral di news lebih tinggi dianggap dianggapnya. Gitu, ada pertanyaan lagi, kira-kira ya. ya, kategori sport dan news beda. Makanya, dibuat kategori sport ini untuk membedakan dari kategori news, ya. Jika akun news mengupload sport itu bentuknya news. sedangkan akun sport tidak boleh. Ya, tidak boleh kita dalam bentuk news. Karena news ini sudah ada kategori sendiri. Oke, kawan-kawan semua, semangat. Yang belum lolos, dicoba lagi. Karena itu biasa. Yang ngulang 6 kali itu banyak. Di kategori news juga begitu. Kadang-kadang hanya karena lampu lampu pas video screening gelap gagal kadang-kadang gitu jadi usahakan terang usahakan menghadap menghadap cahaya usahakan terang usahakan visualnya juga di download dari akun-akun official biar uh, kualitasnya itu tinggi kalau download dari YouTube usahakan yang HD ya atau yang 1080 downloadnya jangan yang uh, jangan yang MP3 ya MP3 ya jangan yang MPG yang apa jangan yang Jangan yang kabur lah, jangan yang burem. Visual gelap jangan dipakai buat video screening karena pasti gagal. Visual gelap itu misalnya visual malam hari, visual apa gitu jangan. Coba tahu ada sepak bola malam hari kan. Ambil yang terang-terang gambarnya, yang bersih-bersih gitu, yang yang yang bagus lah dari dari sisi visual itu ambil gambarnya ya. Baik kawan-kawan semua satu menit, bang. Video screening satu menit. Kalau bisa, 45 second aja, 30 puluh sampai empat puluh lima second. Ya. Yang penting ada, yang penting bagus hasilnya. Satu menit aja, nggak usah panjang-panjang. Kalaupun nanti, misalnya kalian punya video panjang, misalnya sudah lolos nih, ada video panjang, nggak usah kirim panjang-panjang, potong-potong aja per menit satu video. Nanti bikin part 1, part 2, part 3 untuk menambah jumlah postingan gitu. Jangan mubazir ya. Bikin part 1, part 2, part 3 gitu bersambung, bersambung bikin. Gitu. Itu nanti ada lagi nanti pelatihannya kita bikin khusus nanti itu kalau sudah lolos ya. Bagaimana meningkatkan kualitas konten, makanya mengedit yang bagus bagaimana nanti akan diajari satu persatu semuanya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Jangan Uh, putus asa karena memang ini kita kategori baru jadi memang uh, meraba-raba masih ya itu di kategori ini juga begitu dulu kita baru stabil itu di bulan ketiga bulan keempat itu baru stabil bulan pertama itu masih mencoba-coba coba ini coba itu coba ini coba induk gitu nah sampai akhirnya dapat nemu celahnya Nah sekarang uh, satu persatu kan sudah mulai nih ternyata oh. maunya menemukan futbol dan butangkis ternyata maunya tidak tidak mau news ternyata gini gini gini nah satu persatu sudah mulai. Jadi kalau selama kita mengikuti peraturan yang dibuat, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. karena semua video viral saat ini sudah dibayar oleh Snack. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memanfaatkan itu untuk merapcuan yang sebesar-besarnya. Selagi Snack masih mau mengeluhkan dolar, apa salahnya? kita memanfaatkan gitu ya kawan-kawan yang di kategori ini sudah merasakan selama satu tahun ini ada penghasilan sampingan yang jumlahnya lebih besar daripada penghasilan utama ya mudah-mudahan kawan-kawan di kategori sport juga me ikut merasakan itu nanti ya itu harapan kita uh, platform platform digital seperti snack video ini berbeda dengan platform yang kawan-kawan biasa uh, ikuti bagi para konten creator yang biasa main di YouTube, ini beda. Bagi kawan-kawan jurnalis yang biasa main di TV, biasa main di media online, biasa main di radio, ini berbeda. Jadi kita pada saat masuk ke sini, itu harus menyesuaikan diri dengan platform digital. Yang pertama tentu menyesuaikan diri dengan bentuk yang potret tadi. ya. Jangan nggak usah, usah di nggak usah dipikirin konten orang lain tapi konten kita aja harus potret. Kenapa harus potret? Karena snack video ini kan penggunanya itu di handphone. Nah handphone itu megangnya begini. Itu kalau yang begini biasanya itu ngedit, ngedit video biasanya atau main game gitu. Nah gini dia nonton snack itu begini dia. Nah makanya diusahakan begini. Nah kalau snack itu menganjurkan teks itu di atas justru. Tetapi banyak juga yang bikin di bawah asal jangan menutupi jangan menutupi visual karena visual di snack video itu lebih diutamakan dibandingkan narasi karena namanya snack video bukan snack narasi gitu ya sama dengan tadi karena namanya snack video diutamakan video bukan foto karena namanya bukan snack foto gitu ya sistem ini sudah berlangsung setahun di snack video dan saat ini sudah hampir 12.000 kreator yang bergabung. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan ini belum terlambat. Ya Meskipun sudah terlambat satu tahun, tapi mudah-mudahan belum terlambat. Nah, mudah-mudahan eh, kontrak dengan Snack Video lanjut terus agar kawan-kawan bisa menikmatinya lebih lama lagi. Kawan-kawan yang sudah merasakan, yang di kategori news, sudah merasakan selama satu tahun ini, dan tidak ada yang kecewa kalau menurut saya tidak ada yang kecewa amin, amin, amin, karena semuanya transparan berapapun yang anda dapat itu langsung tertera di pusat kreator ya kalaupun misalnya ada data yang tidak sesuai kita diberi diberi kesempatan untuk feedback untuk banding kalau misalnya ada video kita yang gagal sementara menurut kita tidak ada yang dilanggar kita bisa mengajukan banding nanti ada email khususnya nanti kalau mau mengajukan banding ada cara-caranya itu kan akan dipandu nanti kalian punya sub agensi nanti kalian juga punya content manager yang untuk mendampingi jadi apapun yang yang belum paham apapun yang masih ragu tanyakan jangan jangan malu-malu atau jangan menyimpulkan sendiri ya tanyakan aja ini ada lagi pertanyaan apa ya pertanyaan oh iya itu juga peraturan dasar ya. Jadi konten itu buat yang sudah lolos ya. Kalau yang belum lolos bebas. Buat yang sudah lolos karena kita di Snack Video ini statusnya adalah akun yang dibayar, maka dilarang memposting video yang sama ke platform lain sebelum 24 jam ya. Mungkin kawan-kawan ini masih ada yang main YouTube, masih ada yang main TikTok, masih ada yang main Instagram ya, masih main Twitter. Nah, itu baru boleh diposting ke sana. 24 jam setelah diposting di snack video. Kenapa? Karena di snack Anda dibayar. Nah, kalau nggak mau, ada juga yang bandel itu. Kalau nggak mau, masih bandel, lebih memilih di sana. Silahkan main di sana aja. Ini gitu. Itu, itu statementnya snack video itu. Bukan dari saya. Kalau memang masih mengutamakan Instagram, silahkan main di Instagram aja. Gak usah main di sini. Kenapa? Karena di sini video kita dibayar, gitu ya. Nah, sebagai info saja, saat ini hanya snack video yang membayar konten kreator. Ya, YouTube itu berdasarkan ini ya, berdasarkan monetisasi akunnya dan syaratnya berat. Yang yang gurih itu di sini kawan-kawan bisa kawan -kawan bisa menikmatinya juga nanti ya. kategori ini sudah tutup gemboknya tiga lagi rapat itu tutupnya subagensi tidak membuka ruang ngobrol subagensi itu grup baron bukan grup subagensi oh Ya, grup barun itu memang memang buat buat pengumuman aja tuh, buat informasi. Jadi untuk pertanyaan silakan ke sub agency. Oke, baik terima kasih kawan-kawan semua atas uh, waktunya di malam hari ini. Nanti video pertemuan ini juga akan kita upload ke YouTube Aurora News TV yang terlambat atau yang belum paham nanti bisa di tonton di uh, channel YouTube Aurora News TV. Terima kasih atas atensi kawan-kawan semua. Semoga semakin banyak yang lolos karena sampai sekarang baru 8 dari padahal yang daftar sudah 1056. Ini ini rekor, rekor terbanyak yang gagal ya selama selama ada Aurora News, selama ada apa ini rekor terbanyak yang gagal. Tapi gagalnya bukan karena salah kita tapi karena salah uh, seperti dari awal tadi, karena masih banyak yang berteman, news masih banyak yang e, cara bacanya itu masih datar dan sebagainya. Semoga kawan-kawan bisa lebih e, paham lagi tentang apa yang diinginkan oleh Snack Video agar pada saat membuat video sebelum kawan-kawan e, bisa lebih sesuai lagi dengan apa yang diinginkan. Nah, agar video screening nya itu tidak sia-sia, tolong konsultasikan dulu ke subagensi masing-masing. Udah benar nggak ini? gitu? Tanyakan dulu ke subagensi, biar jangan sia-sia. Karena nanti uh, percuma di posting, gagal, harus ngulang lagi. Jadi mending langsung yang bagus aja yang di posting. Terima kasih atas uh, kehadiran semuanya. Saya tutup pertemuan ini dengan Wabillahi Patik Wahidaya.